Sumpah ngiler banget Lihat menu tempe ini, epi, epi di TikTok Kayaknya sih bakal ngabisin nasi nih Sebaku Jadi ini tempenya aku potong-potong kayak gini Terus aku goreng Sampai tempenya mateng warnanya kayak gini Next goreng bawang merah cabe sama tomat Sampai layu Ini masaknya pakai diamond prepen pan Anti lengket, panci premium berbahan 700 granit ke Jerman Desainnya juga elegan Next tambahkan terasi bakar Garam dan gula aren Ulek-ulek Sampai sambalnya halus Nah terus kita masukkan tempe Lalu kita penyet-penyet Waduh, baru gini aja aku udah ngiler Bau sambalnya semerbak wangi Untuk ikannya, aku goreng ikan asin Sekarang udah jadi Waduh, waduh, kalau nasinya sebaku sih ini habis Mari kita makan Ambil tempe dan sambalnya, terus kita bejek-bejek ke nasi Wow, enak banget Sumpah nggak bohong Sekarang aku mau pakai ikan asinnya dibenjek bejek ke nasinya Waduh, ampun, Dani, enak banget Pokoknya ya guys, kalian wajib cobain